Sekarang saya boleh membayar hutang, boleh punya rumah, punya mobil, yang tadinya saya dibelenggu dengan kesusahan, dari ke hari saya hanya memikirkan hutang, rumah pun tak punya, apalagi yang namanya mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Nina Berasal dari Bandung, Soreang Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung Saya seorang TKW di Malaysia Saya pergi ke Malaysia disebabkan banyak hutang Tapi nasib yang tidak baik Sudah 18 tahun lamanya saya bekerja Yang namanya hutang tetap tidak terbayar juga Sampailah saya rasa putus asa. Mau balik kampung bagaimana dengan hutang yang belum dibayar juga Terus saya pergi yang orang bilang tempat-tempat untuk mencari Rezeki Tapi tetap tidak berhasil juga Lama-kelamaan saya berpikiran Untuk mencari rezeki dari kesugihan Dan terus saya membuka YouTube Disitulah saya menemukan nomor teleponnya Akisomantri. Dan begitu banyaknya orang yang komen atas keberhasilan mereka berkat pertolongan Mantri, yang sampai pada mengucapkan terima kasih, syukur Alhamdulillah berkat pertolongan beliau kepada mereka yang sampai sudah pada sukses dan berjaya. Semakinlah bulat niat saya untuk meminta tolong kepada Mantri. Dan tidak lama kemudian saya hubungi Akiswa Mantri Dan langsung saya meminta dana sebesar 2 miliar Dengan mahar 2 juta Tidak lama kemudian ditunaikannya sama Akiswa Mantri Dan saya betul-betul mengucap syukur Alhamdulillah Dengan adanya uang pemberian dari Akiswa Mantri Yaitu dana gaib, pesugihan putih dengan tanpa tumbal.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 makanya jika kalian ingin merubah nasib seperti saya yang saya sendiri tadinya orang susah tapi sekarang saya merasa bersyukur Alhamdulillah hutang udah habis terbayarkan semua rumah sekarang saya punya buat tempat tinggal lagi punya mobil berkat pertolongan Aki Somantri lah yaitu dana gaib Pesubahan putih dengan tanpa tumbah Yang saya tahu Aki Somantri itu orangnya baik hati, pemurah, dan beramah. Sesiapa saja yang minta tolong dengan beliau akan ditunaikannya. Insya Allah, saya percaya dan yakin kepada Aki Somantri bahwa beliau boleh menolong sesiapa saja yang minta tolong dengannya. Saya sekarang betul-betul merasa senang hati dan merasa bersyukur Alhamdulillah dan berterima kasih kepada Aki Somantri yang sudah membicarakan kehidupan saya hingga saya boleh membayar hutang hingga saya boleh punya rumah dan juga punya mobil. Terima kasih banyak Aki. Udah mencerahkan kehidupan saya. Itulah jasa Aki. Buat, buat saya sangat berat. Untuk rasa berterima kasih itu betul-betul. sebab Disebabkan dana gaib lah saya boleh membayar hutang. Boleh punya rumah buat tempat tinggal saya dan anak-anak saya. Dan juga mobil. Hanya itu yang saya sampaikan kepada kalian yang ada di luar sana Saya mengajak kalian untuk merubah nasib seperti saya Yang ada di Facebook atau di Instagram Dimana saja berada Jika kalian ingin merubah nasib Hubungilah nomor Aki Somantri Kalian pun akan sukses seperti saya dan Insya Allah Kalian pun akan berjaya Seperti yang sekarang saya alami